Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, aku di sini mau ngapain ya? <laughs> mau cerita sedikit sih, ya cerita sedikit, curhat juga sedikit ya. Halo, tapi nanti bunyi -bunyi -bunyi -bunyi aku Oke, aku di sini mau ngebahas soal young goal masih inget kan dengan yang gol masih beberapa hari yang lalu loh uh, terus ngapain tidak selangit ya nggak juga gitu maksudnya tuh aku di sini juga korban ya ceritanya nih hmm, dan gimana ya kalau ditanya terus ngapain sekarang baru muncul ini ini ini, ini itu ini ini kucurut kan karena ya, binggu aja, gitu. masih kayak orang bodoh, gitu. masih, ya masih merana lah. mau gimana lagi, orang aku juga lebih 5 juta gitu ya, ketahuan orang yang gue gitu. Dan itu pun juga uh, intinya uang tabungan yang inilah intinya yang di apa, yang di ya tujuannya masa depan lah kan kayak gitu ya pasti semuanya yang ikut itu juga bakalan kayak gitu gitu dan hmm, untuk mirisnya lagi ada sih aku ngebaca di youtube gitu kan ceritanya itu pada ada yang cemok oh lah bilang segala macem lah intinya ada yang ya maksudnya ada yang peduli ada yang enggak kayak gitu kan ya wajar sih manusia cuma ya Gini loh kita itu kan intinya niatnya juga cari rezeki entah gimana modelnya kan yang penting gak ngerampok punya orang langsung gak ngerampas milik orang langsung kan gak apa-apa gitu loh. Walaupun memang dalam kenyataannya uh, bakalan buntung misalkan di belakangan kita juga gak tahu namanya juga intinya kan niatnya baik gitu kan jadi gak seharusnya sih, gak sepantasnya juga sih kalau aku lagi ngebaca itu yang kemarin tuh ada yang gak cemok gitu, oh memprihatinkan banget gitu loh mau gimana-gimana juga mau itu berupa 500, 1 juta, 2 juta itu juga uang gitu kan apalagi di zaman sekarang kan sulit carinya jadi ceritanya juga, uh panas banget, dan masih ada lagi keinginan buat Uh, uang itu balik juga gitu ya walaupun gak 100% juga sih gak apa-apa kan gitu tapi yang gak tau ya uh, kita doakan aja yang terbaik karena aku juga mengharapkan ya gimana lagi dan dari situ juga ada zim berita sampai ada yang bunuh diri ada yang gila seperti itu kan uh, subhanallah ini ya, gimana ya memang memang Ya gimana itu memang kayak tamparan yang keras banget gitu kan ya ya walaupun namanya uang sedikit pun kan ya juga carinya susah gitu loh jadi kayak seakan-akan tuh misalkan ada yang ngecemok atau kayak gimana pun tuh kadang aku pribadi sendiri juga kayak nutup mata, nutup telinga gitu kan ya siapa juga sih yang mau kayak gini, ya bukan karena kita bodoh, bukan karena kita enggak teliti bukan karena kita ya gimana gitu ya sulit, sulit sih di, di apa ya diungkapin kayak gitu memang ayam mungkin memang jalannya apa seseorang mungkin di sini gitu kan ya tapi kita juga hanya berharap bisa berharap bahwa kejadian ini bisa jadi pengalaman lebih hati-hati lagi ke depannya juga misalkan memang kalau uang itu memang intinya nyata-nyata nggak -nyata bisa balik gitu ya semoga aja ini adalah suatu jalan untuk Allah itu ngasih yang lebih lagi daripada itu gitu kebahagiaan kita juga rezeki kita amin dan uh, apa ya dari itu juga Aku tuh uh, beberapa hari tuh kayak Memang seperti kayak orang gila ya Yang gimana Tapi di satu sisi lain juga kayak males Males makan Males masak Males ini males itu Kayak gitu Tapi selalu setiap setiapnya ngeliatin terus Juga cari-cari berita-berita Yang juga selain itu cari-cari cara lain Usaha lain seperti itu Bahkan uh, Hampir juga Ke Ke lubang yang sama seperti itu kan ya, kayak aplikasi miripan Yango, kayak gitu seperti itu. Tapi ya memang aku pribadi kenal kayak gitu tuh memang baru kemarin itu gitu. Dan pertama kali kenal tuh di Angol itu malah hilang semua duit aku gitu. Jadi ya harapan aku cuma ya semoga aja bermula dari uangku yang hilang segitu banyak bisa menjadi apa ya, suatu kebahagiaanku di kedepannya lagi gitu sih harapan aku. Amin. Dan bermula dari itu juga. Aku jadi eh, tahu aplikasi-aplikasi lain yang mungkin malah aku tuh orangnya telat banget taunya gitu kan. <t Cos'> Tapi memang sih memang sebelumnya kan aku kerja gitu kan. Ikut orang lah, maksudnya kerja nyata gitu. Dan memang baru kerja-kerja apa ya? ngasilin uh, tambahan duit yang kayak dunia maya kayak gitu memang enggak kemarin itu gitu jadi pengetahuan aku soal cari uang di internet ya, itu memang memang baru ini aja gitu kan jadi ya hmm, dari situ juga aku jadi sering ngepantau HP dan di HP juga kan kita pasti bakalan tahu Uh, sesuatu yang hampir-hampir mirip seperti itu, kan? Hingga pada akhirnya aku jadi kenal, apa sih aplikasi trending? Tranding apa sih kayak gitu, loh. Intinya, tuh beneran jujur, ini akan ceritain tentang aku sendiri yang kayak gini. Ini ya, baru kenal kayak gini. Ini dan aku banyak nemu-nemu juga, kan? kayak ingin trending-trending tuh banyak, kayak gitu kan. sampai aku tuh download ulang lagi yang namanya Gojek, Dana, OVO ini kan udah ada akunnya aku dulu ya cuma ke aku download lagi kali aja memerlukan kan seperti itu karena kadang di youtube tuh kan lihatnya ada juga yang investasi kayak gini yang di aplikasi yang seperti ini juga kayak gitu kan jadi sekalian semuanya tuh aku downloadin gitu kan aplikasi trading-trading juga ya walaupun aku gak tahu menau gitu soal kayak gini yang penting aku download dulu lah nanti dalamnya tuh aplikasi kayak apa cobalah aku ini dulu kan gitu kayak ini nih reswallet, binyan, luno, toko kripto, tradewait gitu juga ada bibit juga aku nontonin semua ini baru juga kemarin join apa daftar kayak gini ini tapi sampai sekarang pun juga aku nggak paham dan aku juga Sempet terus, apa ya nyari gitu ya? Ini cara main, gimana? Ini cara kerja, gimana? Itu juga aku baca sampai lelah. Ini mata tuh, mungkin kalau kalau dia bisa bicara, mungkin aku gak mau lagi suruh baca. Man. Seperti itu, dan memang gak paham sama sekali, masih gitu, dan kebanyakan tuh. Kayak nggak nemu solusi gitu di di di dalam aku nyari-nyari YouTube, ya bener ke arahnya tuh ke situ, tapi isinya tuh kayak ke belakangnya tuh kayak ah bikin kecewa aja gitu kan. Intinya kita tuh bener-bener pingin nyari solusi, tapi ternyata. Judul sama yang dikerjakan isinya itu gak sama gitu loh Gak sesuai ekspektasi gitu Gak sesuai judulnya gitu kan Jadi ini tuh aku tuh bener-bener real Real apa ya Nyeritain perasaan aku sendiri gitu Atau mungkin ada ya teman-teman yang lain yang sama kayak aku kayak gini Judulnya itu ini Bakalan, uh, Anda nih kayak gitu kan? Tapi setelah dibaca, ternyata, ah, udah lama-lama ngebaca, udah jenuh-jenuh, fokus banget ngebaca, eh, bukan ngebaca ya, <guluh> ngelihat gitu, ngepantengin. Tapi ternyata gak sesuai gitu kan? Jujur nih, gitu kan? Terus pada akhirnya, jadi kayak, "Lah banget, males banget gitu kan?" Dan aku sendiri juga yang kemarin nemu, segini banyak aplikasi nih. Ya. Aku cobain lah tuh satu-satu dan kemudian aku nemu yang trending trending kayak gitu kan ada modalnya kan kayak gitu ya memang ada sih demo tapi kita kan kalau mainin akun demo fokusnya kita kan intinya ada-ada uangnya langsung ada tambahan langsung gitu loh tapi kalau kita main demo kan artinya kita jadi kayak bermain aja belajar aja ya belajar sih Iya ada gunanya. Cuma kan fokusnya pertama kali kan ngedapetin hasil gitu loh. Dan kemudian aku nemu nih, oh trending. Trendingnya tuh namanya nih FPS nih. Ternyata di sini kan uh, ada sejenis apa ya? Kompetisi, bukan kompetisi apa ya? Ya sejenis itulah intinya kalau kita trending di sini tuh tanpa modal gitu. Ya bener tanpa modal di situ di, di apa ya? disiapin uh, akun demo yang akun demonya itu sebesar 1.40 USD berarti kan setara 2 jutaan ya dan itu-itu bakalan jadi milik kita beneran bisa dicairkan tapi ada syaratnya kan gitu dan mungkin teman-teman lain juga udah pada tahu ya atau mungkin yang belum tahu bisa langsung baca mbs tentang saldo 140 kayak gitu pasti nanti menjawab deh ya soalnya aku mau kejelasin juga aku bukan pakarnya karena aku memang baru mencoba juga gitu kan di sini kan awalnya itu ada kan ya tapi syaratnya kan seperti ini nih bisa nah, dikasih waktu selama 40 hari buat trading dan harus mencapai hasil 140 atau lebih 40 US ya maksudnya dan dengan menguasai lot sebanyak 5 ini ya kan dan tidak boleh juga ada hari yang terlewat misalkan hari ini kita trading besoknya enggak berarti kan kita masuk ke daftar nih hari terlewat kayak gini kan jadi ya e, daripada ngebuang-ngebuang waktu gitu buat nyari-nyari buat yang lain tapi ternyata intinya memang ada harus ada modal gitu kan yang berat kan di situ kalau bagi yang nggak beneran nggak ada modal kan pasti capek banget pasti kesel banget kan gitu jadi ya inilah intinya aku fokus nih buat ngedapetin ini gitu dan Maafkan ini udah hari ketiga ya eh, aku apa namanya ngetrading ini yang hari pertama kedua kemarin tuh apa ya memang lagi nggak tahu sih pusing asal main aja gitu <gifat> ini aku naik level kan gitu bisa diklik kayak gini ya nah ini kemarin aku e, plusnya masih ini sih tapi awal awal awal ikut trading pertama itu minus berapa gitu kemarinnya lupa aku nanti coba aku iniin nah ini masuk ke akun nimunya Nah, kayak gini, nih, ini kan kayak yang hari kemarin ini ya. Hari kemarin tuh uh, malam tuh padahal udah udah sempat minus empat tiga dua kayak gitu kan ini semua minus merah. Ya aku berarti kan nggak nambah malah penghasilan jadi minus kan gitu. Jadinya ada ya udah pasrah lah nah pagi tadi aku buka ternyata udah udah apa profit segini ya kan lumayan 15 bisa nambah-nambah yang kemarin 19 tujuh 17 itu kan ya tapi uh, untuk ininya tuh ternyata pagi tadi aku bukakan melongo kayak gini ya tuh kenapa nih kan ditutup pasarnya kan nggak bisa takutnya kalau nggak ditutup kan bakal bakal loss gitu kan nah nggak bisa ditutup dan kemudian lah aku eh, wa eh wa hubungin cs-nya gitu kan ternyata kalau apa marketnya itu hari hmm, hari hari jumat eh kok jumat sabtu sama minggu ternyata tutup hmm, ya mana tahu akan aku nggak pernah tahu ini gitu loh kan jadi ya maaf-maaf aja, kan emang gak tau gitu kan ya. Mm. Dan kemudian intinya apa ya, Eh uh, kan itu pasarnya tutup kan ya, uh, antara apa tadi, Sabtu sama Minggu. Nah, berarti kan aku mikir nih. Nah, kan kita gak boleh ini, gak boleh ngelewatin atau gak boleh terlambat. Ada jangkauan penhari gitu kan ya. Kemudian aku tanyalah ke customer -nya. maaf tadi enggak ke screenshot kan ya. Intinya katanya seperti itu tadi. Dan untuk ke hari tutupnya itu, tutup marketnya itu, itu memang ternyata enggak ngurangin atau enggak masuk daftar enggak trending gitu loh ya. Jadi, e Seninnya nanti mulai buka itu ikut ke, ke hari trading berikutnya gitu dan ya ini yang kemarin kayak ini hari, hari pertama aku minus dua kayak gitu memang nggak paham sih memang aku asal-asalan ini mah nguber apa ya nguber niat nekat aja gitu entahlah pokoknya inti aku asal-asal apa ya asal main lah jual beli asal jual asal beli <laughs> kayak gitu tapi ya gimana di samping itu juga lagi ngecari-cari ngebaca YouTube ngebaca berita kayak gitu gimana sih orang cara trending tuh kan gitu tapi tetap aja gitu bebal banget nih otak kayaknya ya nggak paham beneran nggak paham di dalam teori mah ada video-video yang detail banget gitu memang ceritanya ya tapi itu memang nggak ini nggak bisa apa ya nggak bisa membuat paham gitu, memang karena masih loading atau gimana gak mudeng lah pokoknya itu hmm, jadi ini hari keberapa tadi ya, hari ketiga nanti kita bisa lihat di Senin ya uh, nanti aku kabarin lagi gimana, buat teman-teman boleh nih nyoba ini kan siapa tahu kalau emang rencukinnya sambil juga ngebuktiin bisa enggak, beneran gak sih, ini ditarik gitu ya, kalau kita nanti dengan kurun waktu yang segini sesuai syarat dari perusahaannya ini. Itu kita bisa beneran narik nggak ya tuh uang? Lumayan kan 2 juta 40 hari yo oh, Hai. Kalau kita bisa mendapatkan itu nggak sampai 40 hari kan malah lumayan kan seperti itu juga. Bisa buat modal, bisa buat tambah uang sakunya kayak gitu kan. Ah, jadi ya Hmm, berusaha terus lah, intinya move on dari goal, tapi walaupun masih ada pengharapan, uang, balik, <tuk> ya semoga, semoga, dan semoga aja seperti itu pokoknya. Dan untuk yang lain juga, kan aku uh, ngedownload juga ada namanya nih, trader family. Ini ada sih pembahasannya tuh dari ini punyanya. Uh, pak Tino, Tino, Tino, Paul, Paul, eh Juan Paul, gitu Pak Tino kayaknya ya pokoknya itulah lupa pokoknya yang penting itu ada pembahasan video videonya detail banget enak gitu di, dilihatnya cuma yang gitu nggak paham gitu <tuh> beneran nggak paham memang kan ya gimana lagi memang baru terjun di dunia kayak gini tuh memang nggak tahu ya apalagi ngebaca ngebaca apa oh nggak bisa ya tutup paling marketnya uh, ngebaca ngebaca lanjut lanjurnya kayak gitu tuh aduh ngalang ngalain rumus matematika deh keselnya itu di situ gitu tapi ya biarlah di sini buat apa ya demo buat coba-coba juga selain itu juga ini download kayak gini dan kayak gini pun juga gak paham lah ini cara mainnya kayak mana kan nah bagi teman-teman juga nih anda kan banyak video-video dijelasin ini menghasilkan segini menghasilkan segini benar-benar sakit hati banget setelah dilihat isinya gitu kan iya bener itu kamu menghasilkan segitu karena yang kamu tabung di situ banyak lah bagi teman-teman yang intinya, katakanlah aku hanya punya 50 ribu. Misalkan, pasti sakit hati banget gitu loh ya ngelihat video kayak gitu. Kan, aku sendiri juga seperti itu gitu. Pengennya ada solusi yang nyata, nemu video yang intinya bikin kita seneng, ternyata ngeprank kayak gitu kan? Kayak seperti ini, kita logika aja lah. Kalau misalkan uang kita cuma... 2000 20.000, 50.000 gini. Mana mungkin di sini tuh bisa jadi puluhan juta kan? Ternyata kan kita juga harus nanam di sini. Terus di sini itu bahkan paling enggak minimal 1 juta, 2 juta lah intinya seperti itu. Barulah di sini nanti ada harapan ini. Angkanya bisa kayak lebih ke 5 juta atau gimana kan kayak gitu. Jadi di sakit hati banget gitu ya. Paling pasti ada nih teman-teman yang ngerasain juga sama kayak aku. Sabar ya. Ini <laughs> ujian. Intinya lebih semangat lagi. Aku akan berbagi perasaan dengan kalian. Yang intinya yang kita punya perasaan yang sama lah ya. Ayo kita ngumpul. <laughs> Biar bisa curhat, cerimis bareng gitu. Biar gak gila. Iya aku beneran gila gitu. Maksudnya tuh gila kalau sendirian gak ada temen buat ini gitu makanya aku memang baru kali ini ngebuka konten YouTube gitu loh tapi enggak ada yang jadi youtuber sih sebenarnya cuma ya memang dulu-dulu uh, juga pernah sih upload-upload uh, video cuma ya enggak uh, buat konten atau apa aja tapi kalau ini kan memang aku cerita aja gitu karena beneran stres gitu di kepala tuh rasanya beneran I hope ada yang tahu perasaan aku <laughs>